pas final, dan, itu, yang ini, lah. Yeah. go coklat, There we go guys, kita ke dapur. Anggap anggap anggap buat buat buat anggap anggap anggap anggap potong anggap anggap anggap anggap anggap anggap anggap anggap anggap buat anggap buat buat anggap anggap anggap Terus kita bingung pakai video guys There we go guys Untung hmm. ya Ini guys Sampai aja ya, guys Ya ada di depan gini ya, guys Tidak masalahnya guys Kawat Tinggi masak guys Parah Parah lagi ketawa guys Sampai ketawa guys Sampai soradi. Ada dia aja dah, bos. Single lock. Satu menit selesai, bos. Oke, guys ya. Ready tadi. Supply ketua. Kursi takut ketawas ketua, guys. Ah, mantap. Bagusnya supply.